Cari sinyal valid pada pergerakan oil Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan oil USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis Perhatikan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 Sebaliknya, waspadai jika harga oil (US) diterus bergerak ke bawah dan menembus level 73.10, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 72.62. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.